Hai, perkenalkan saya Taruli Bersiaan. Di Disini saya mau menjelaskan tentang persepsi sosial Apa sih itu persepsi sosial? Sebelum kita lanjut, saya adalah salah satu mahasiswa psikologi Universitas Islam Riau Semoga teman-teman bisa mengerti nanti apa itu persepsi sosial Yuk, sama-sama kita belajar, mari kita mulai Coba teman-teman lihat gambar ini apa yang teman-teman pikirkan tentang gambar ini, angka berapakah yang di situ, mungkin ada sebagian yang mengatakan angka 6, dan ada juga yang mengatakan angka 9. Nah, itulah yang dinamakan tentang persepsi sosial teman-teman, bagaimana kita memahami sesuatu atau seseorang dari apa yang kita lihat. Nah, persepsi sosial itu adalah proses perolehan Penafsiran, pemilihan Dan pengaturan informasi indrawi Tentang sesuatu atau seseorang Setiap orang itu Memiliki persepsi sosial Yang masing-masing mengenai sesuatu Jadi jangan takut untuk Berbeda dari orang lain Tentang menilai sesuatu Karena setiap orang mempunyai Pola pikir yang berbeda-beda Apa aja sih Indikator dari persepsi sosial Yang pertama Adanya objek kedua, adanya perhatian dan yang terakhir, adanya alat indera atau reseptor bagaimana terjadinya persepsi? yang pertama adanya perhatian dan seleksi dari seseorang kepada seseorang yang lain dimana proses seleksi ini berasal dari post proses terkontrol yaitu individu secara sadar memutuskan informasi mana yang diperhatikan dan mana yang diabaikan yang kedua Organisasi. Pada tahap ini, seluruh informasi yang telah masuk melalui proses tadi akan diorganisasikan. Adapun cara untuk mengorganisasikan adalah skema. Skema adalah kerangka kognitif yang menggambarkan pengetahuan yang diorganisasikan dengan pemberian konsep atau stimulus yang dibangun melalui pengalaman. Yang ketiga, yaitu interpretasi di mana pada tahap ini sangat dipengaruhi oleh causal attribution, yaitu sebuah percobaan untuk menjelaskan mengapa sesuatu terjadi dengan seperti itu. Dan yang terakhir, yaitu pencarian kembali. Informasi yang telah tersimpan dalam sebuah memori harus dicari kembali bila informasi tersebut digunakan. Individu akan lebih mudah mendapatkan kembali informasi yang telah tersimpan bila telah terskema dan terorganisasi dengan baik kemudian bentuk persepsi apa aja sih bentuk persepsi? yang pertama persepsi melalui indera penglihatan seperti ketika kita melihat suatu bunga kita menyukainya dan ada yang tidak menyukainya yang kedua adanya persepsi melalui indera pendengaran yang ketiga persepsi melalui indera pengecap dan yang terakhir persepsi melalui indera peraba dan yang terakhir faktor mempengaruhi persepsi yang pertama ada namanya faktor internal yaitu tentang fisiologis, perhatian, minat, kebutuhan, searah, pengalaman, dan suasana hati kemudian ada lagi kemudian faktor eksternal mencakup tentang ukuran objek, warna objek, keunikan, intensitas, dan gerakan dan objek tersebut kesimpulannya adalah Persepsi sosial adalah proses untuk memahami orang lain di mana mereka sebelumnya sudah memiliki dan mendapatkan skema-skema atau informasi tentang keadaan sosial yang terekam di dalam memori yang kemudian diolah atau dibayangkan kepada suatu objek. Nah, mengapa setiap persepsi orang berbeda-beda? Karena setiap orang memiliki rekaman memori yang berbeda-beda di dalam pikiran mereka dan mereka memiliki bayangan-bayangan objek yang berbeda dari setiap apa yang mereka pikirkan terima kasih sudah menonton saya ucapkan selamat pagi